Good luck atas launching single pemimpinmu. Itulah kalimat caption yang dituliskan oleh Pak Yonatan. Untuk Rizky Bilar, apalagi tentunya bersama tidak kabar bahagia. Bahwa single terbaru Abang Bilar sudah masuk di empat trending. Luar biasa. Ini suatu kebanggaan, kekompakan, dan kesulitan kita. Mudah-mudahan bisa membawa lagu Rizky Bilar bisa trending satu. Amin ya Rabbal Alamin. Berikutnya, para sahabat ada momen yang tentunya membuat kita semakin baper, persahabat ya. Kita lihat ini tentunya kekiutan, keromantisan, dan kemunseraan lesti bila di atas panggung ditunjukkan, persahabat ya, dengan merangkul dedek lesti, rizky bila sangat bahagia luar biasa, persahabat ya. Mudah-mudahan, tentunya mereka selalu diberikan kebahagiaan. Berikutnya, persahabat kita lihat juga ini adalah Tentunya suatu kebanggaan juga buat kita semua para fans ya. Kak Popi Amalia menyebutkan Lesti dan Rizky Bilar adalah cinta yang sesungguhnya. Yang mana tentunya tumbuh dengan luar biasa para ya kecintaan mereka. Sayang mereka luar biasa membuat semua banyak orang mendoakan yang terbaik untuk mereka. Mudah-mudahan bersahabat ya, cinta mereka adalah cinta yang sangat tulus dan saling support, saling mengisi kekosongan mereka. Mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada Lesti dan Rizky Bilar. postingan tersebut juga telah di-post kembali oleh akun Instagram RizkyBilar.jodonyaLestiani. Ada sebuah kalimat cancer yang dituliskan. Benar Mbak Poppy Amalia, mereka berdua itu anak yang tulus, baik, ramah Pokoknya Masya Allah baiknya, semoga cinta Leslar abadi, amin Wow, doa yang tulus, mendoakan untuk hubungan Lestin dan Rizky Bilar Berikutnya, bersama ada momen yang paling spesial Ketika Lestin dan Rizky Bilar menyanyikan lagu Minang, bersama ya Tentunya dida dengan kekiutannya Untuk Menyuruh Rizky Bilar suruh bantuin Dede Lesti menyanyi karena Lesti Kejarah belum begitu hafal Baru ya Dan di akhir-akhir lagu baru ya Tentunya keromantisan mereka ditunjukkan Kembali aduh luar biasa Rizky Bilar langsung Memeluk dedek Lesti kejuaraan dengan mesra luar biasa Persahabat ya pasangan ini Selalu membuat kita semua para fans baper meleleh dibuat persahabat ya Mudah-mudahan mereka selalu diberikan kelancaran kebahagiaan Sampai menuju ke pelaminan Kita masih menunggu kejutan selanjutnya persahabat ya Mudah-mudahan ada kabar baik, ada kabar bahagia Dari idalah kesayangan kita Inilah informasi di malam hari ini bagaimana tanggapan kalian Silakan berkomentar, Bang. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.